Jadi kan seperti yang kita ketahui bersama juga, oh, yang namanya dari suara rezeki itu kan sudah ada. Saya jauh-jauh manapun kita merantau, kalau rezeki kita segitu ya segitu. Oh. Namun kita kan dituntut untuk ikhtiar dan berusaha. Betul. Ya udah, jangan menyerah. Hmm. Karena gini, kalau kita sudah angkat tangan berarti sudah permainan sudah selesai. Oh, iya betul, betul, betul Selagi tangan belum diangkat, ya udah tetap lanjut. Capek sebagai manusia itu wajar pak. Yeah. Saya juga merasakan capek. Saya juga pernah merasakan yang namanya nangis. Bahkan saya pernah yang namanya pengen pulang kampung karena saking gak kuatnya, belum lagi tekanan kiri kanan. Mm. Namun, apa ketika Allah masih mengatakan, "Saya terbaik di sana, ya? Saya masih bertahan di sana." Mm. Jadi, buat... Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya uh, di channel Jadi Official. Alhamdulillah spesial pada siang hari ini kita bisa uh, berjumpa dengan salah seorang warga desa Tanjung, kecamatan uh, Kota Kampar Hulu. Alhamdulillah beliau ini dengan kerendah hatinya mau untuk datang ke studio Jadi Official. Luar biasa sekali. Beruntung kita yang menyaksikan video ini karena banyak sekali informasi atau pengalaman yang bisa kita gali dan bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kita Amin Amin InsyaAllah uh, kita, kita langsung saja ya uh, panggil itu. Afdar ya Afdar. Afdar, Afdar ini saya kenal uh, awalnya adalah di FB nama FB-nya Afdar Artah tapi saya nggak tahu nih nama aslinya seperti apa Nah, bagaimana uh, kisah selanjutnya? Stay terus di Zetli Official ya. Yeah. Bagaimana, Afdal kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Yeah. Uh, silakan Afdal memperkenalkan diri singkat dulu sebelum kita mulai uh, berbicara nanti. Uh, nama saya Abdal Muslim, Tahu. tapi kalau nama yang sering dikenal adalah Abdal Arta, di mana Arta itu kepanjangannya Artis Tanjung. Oh Artis Tanjung, ya <laughs> Artisnya Tanjung ya saya. Iya <laughs> yeah. Iya uh, Pak, Pak Pak Rusli Sekdes Tanjung. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Saya sekarang bekerja di Taman Mini Indonesia Indah, yeah. uh, di sana. Uh, kebetulan bidang saya juga bidang uh, culture budaya. Oke. Okay, okay. Dan kebetulan alhamdulillah uh, tahun ini bisa pulang. Untuk cuti uh, Insya Allah rabu balik lagi Baik Jakarta. Baik sekali uh, Abdal bisa ceritakan dulu sedikit tentang uh, Keluarga bagaimana Ataupun lahir kapan um, Kalau dari saya Uh, saya adalah anak keempat dari empat bersaudara kakak saya tiga kebetulan dua orang uh -huh. mempunyai suami orang Gunung Bungsu luar biasa oh Baik, iya. ya. berarti ada kedekatan <laughs> emosional ya. dengan kita warga Desa Gunung Bungsu ya uh, pemirsa uh, Afdal saya memantau sejarah hidup afdal ada di channel youtube apa namanya kemarin itu? ah uh, ya itu uh, youtube nya mahasiswa tanjung nah itu dia jadi dengan uh, itu saya tertarik mengundang uh, afdal ini alhamdulillah bisa dan afdal bisa nggak uh, bisa nggak uh, kita sambung cerita mm -hmm. ini di channel kita ini mm -hmm. ya silahkan uh, Palingan saya cuma bilang dan uh. mengatakan kalau uh, kita hidup kalau menengah ke bawah mempunyai mimpi yeah. itu tidak ada kata yang tidak mungkin. Betul Jadi ya. semua itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama asalkan mau. Mau. Iya. Oke. Okay. Nah, Afdal bisa ceritakan uh, sekolahnya seperti apa dulu? kalau dari kampung dari kampung dulu lah okay. kalau dari kampung sebenarnya <tuk> ada sedisi karena gini, saya dulu sekolah dari SD, SMP, SMA itu kalau tidak ada beasiswa miskin, itu saya tidak sekolah waduh, berarti uh, afdal tergolong ekonomi menengah ke bawah betul ya? Sekali, betul sekali uh, boleh diceritakan pekerjaan orang tua waktu itu apa? kalau pekerjaan orang tua saya uh, ayah itu menghadap karet biasa uh -huh. kalau kadang-kadang dibawa orang eh, jadi kodi gambir yeah, kalau orang yeah, yeah. saya adalah seorang seniman musik calon oh seniman, berarti yeah. orang tua seniman ya? iya, yeah, hmm, selanjutnya untuk sekolah? iya uh, yeah, itu tadi, maksudnya ketika saya sekolah itu banyak kendala yang pertama itu biaya yang kedua itu saya tidak bisa yang namanya sama dengan anak-anak yang lain artinya apapun fasilitas yang dibeli di sekolah tentu saya yang paling agak lambat sedikit karena memang biaya tadi namun uh -huh. dengan keseni yang saya punya itu uh -huh. saya berusaha untuk cari uang sendiri udah bisa cari uang sendiri iya. umur berapa itu sekitar umur berapa sekitar umur 12-13 mungkin itu saya mencari uangnya dengan MC juga. Oh, MC. Uh, uh, MC. Uh, Mas Tab. Dulu uh, kepikiran jadi MC-nya maksudnya seperti deh. Uh, biasanya orangnya pendiam abadu, atau bagaimana? Kebetulan saya memang orangnya ekstrovert ya. Yes. Jadi suka berinteraksi oh, seperti itu, komunikasi dengan orang uh. lain. Kemudian Ya itu tadi, karena kan saya kalau alipun simpen diam terus saya mendatang uang itu dari mana? Betul sekali, berarti UMC Pekamanya cari uangnya Karena saya berpikir dengan menyambung silaturahmi pasti rezekinya itu ada Luar biasa, menyambung sulaturahmi rejeki itu pasti ada ha -ha. Baik, uh, SMA di... Tanjung masih di Tanjung, saya ya? dari lahir tapi SMA itu di Alhamdulillah bekerjanya di Jakarta Luar biasa, itu bagaimana ceritanya? Uh, Habis dari Tanjung itu, kemana lagi sekolahnya? Uh, dari Tanjung itu kebetulan. Waktu di SMA kan ditanya, "Ya, orang di mana?" Teman, -teman... Teman, -teman di Tanjung SMA di Nusa Jurusan IPS sama saya juga, urus jurusan IPS mau betul ya orang yang mau <tuh> banyak jurusan IPS <tuh> karena sebenarnya minta IPA. Namun di namun di tahun lalu, namun di tahun lalu, namun di tahun lalu, namun di tahun lalu, namun teman-teman lalu, namun di tahun lalu, di tahun ada namun oh, di ya. yang ada di tahun di tahun di di namun saya yang tidak bisa menunjuk tangan karena saya berpikir ragu ini apa saya bisa sekolah apa tidak iya. namun ketika itu ada salah satu guru saya yang sekarang menjadi sekretaris kamar juga disana mm -hmm. bahwa Pak Gosandri oh Pak Goswali itu yang iya. menawarkan saya untuk sekolah di bidang Sedih biasa berarti uh, kesuksesan Afdal ini ya berawal dari iya jalan itu diberikan oleh orang-orang yang netabene mungkin Ya, bukan orang terdekat saya, namun dia memperhatikan saya dari jarak jauh. Iya, iya, betul. Sekali aja, lanjut-lanjut uh, Namun setelah ditawarin, dia sempat uh -huh. janji kalau akan bayarin sekolah saya uh -huh. Namun ketika waktu itu dia ada kendala dengan nggak tahu kita kan namanya orang, pasti ada pasang suruh Iya, betul so, sekali uh -huh. Tapi saya tetap langsung ke Pekanbaru. Baru uh -huh di situ saya bertemu dengan teman saya yang namanya free mereka lah yang ngantarkan saya yang teman mana gitu ngantarin ke masjid karena saya niatnya mau kuliah di Uin awalnya Mbak. iya, iya, iya. Kuliah di Uin tapi kan niatnya di awal tadi kalau mau sekolah ya cari uang sendiri nah saya berniat mau cari masjid iya berarti jadi primus prima sekolah iya, iya niatnya jadi iya, dulu iya, iya. gitu. iya, iya. namun tidak berkesempatan ya udah selebihnya uh, berapa ya dua minggu di situ terus saya dapat omongan dari orang travel di mana itu teman saya juga ha -ha. dia bilang kamu ngapain di sini uh, seperti menyusahkan mending kamu balik pulang aja iya yeah. terus ya udah gitu gitu aja sih ha -ha. kalau untuk eh, tekanannya gitu ada orang yang mengatakan seperti itu orang sekarang masih hidup masih ya Alhamdulillah, hmm. itu adalah bukti ya, sampai di Jakarta pun masih ada orang yang mengatakan Apain kalau di Jakarta, mending ke Pekanbaru Aja di sana, kalau sudah menjadi guru di sana, sudah banyak dius segala macam. Namun orang itu yang sekarang dimutasi ke di Riau, dia sekarang okay. terjadinya di Riau. Oke, nah eh, kabarnya Afdal ini di bidang kesenian ya, mm -mm. berarti kuliahnya juga di bidang kesenian, yeah. apa kampusnya? Kalau dulu kampusnya Akademi Kesenian Riau-Riau, kebetulan saya uh -huh. jurusan di jurusan seni sebenarnya bukan semata-mata pengen jurusan itu. Oke. Okay. Uh -huh. Awalnya saya pengen theater karena yeah, saya memang uh. suka itu dari dulu. Iya yeah, yeah. Tapi karena di jurusan seni yang sering banyak uang masuk. Iya. Yeah. Karena banyaknya acara yeah, artik, yeah, itu yeah. yang saya pilih. Uh -huh. Untuk apa supaya saya bisa bertahan kuliah Oh gitu kan seperti apa. itu. Padahal dalam hati enggak, saya enggak bisa menari. Iya iya. Ya, ya. Karena ada ininya. buat mm -hmm. uh, baik. Nah, selesai kuliah di tahun berapa waktu itu? Di 2012. Karena kan D3 sebenarnya selesai aja. Tapi karena di sana itu, kita tuh kuliahnya kan bawa sama-sama, nasibat itu sama-sama yang... Bekerja ya, jadi dosen juga ada job of R nya, mahasiswa juga Jadi selesai tahun 2012 2012, hmm. baik Nah 2012 selesai, apakah bekerja daudu di Riau atau bagaimana? Kebetulan uh, waktu itu sebelum wisuda sudah ditawarkan menjadi guru kesehatan. Nah oh, alhamdulillah ya. itu nah, ya, ya, ya, ya. Dulu waktu di SMA uh, teman-teman pada bilang kalau S1 itu banyak pengangguran Apalagi D3 yes. Yes. Namun alhamdulillah sampai detik ini D3 itu yang mengatakan saya sampai ke Taman Mini Indonesia. Wow, ya, biasa sekali. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu. Bisa enggak ceritakan bagaimana kisahnya bisa sampai ke Jakarta? Cerita ini. Oke. Yang pertama tentu saya kan ikut teater dulu nih. Ya. Jadi ikut teater, di sana ketemu sama teman-teman yang mau ngajak ke Jakarta. Hmm. Hijrah ke Jakarta menjadi penonton awal gitu, -gitu. Oh, nah, begitu. <laughs> Uh, sama teman saya sesama jurusan juga, namanya sekarang dia di Solo. Jadi ketika waktu itu dia nawarin bagaimana kalau kita coba nonton ke Jakarta dengan cara apa ya udah kita jadi penonton ala Karena patokan di sana itu dulu almarhum Olga. Namanya apa? acara? Daksha. Daksha Olga. <laughs> <laughs> jadi mau jadi penonton ala dia. Ya. Untung-untung nanti orang tertarik ditarik jadi asistennya artis. Oh, seperti itu. iya, iya, iya, iya, ketika seiring berjalannya waktu, teman saya itu udah menonton ke Solo kuliah di sana. Uh -huh. Dan saya sendiri nih, bang terus tiba-tiba ya udah saya main teater. Ketemu lagi sama teman yang ngajak saya ke Jakarta juga. Uh -huh. Nah, kebetulan ada audisi dek Akademi Dua waktu itu di Indonesia. Uh -huh. Saya curi star dulu ya berangkat ke Jakarta. Oh. ke Bandung, ke Bandung. Bandung. Aha, Bandung ke Bandung dulu. Ya, ya. Nanti rencananya setelah Bandung, Jakarta baru nanti kamu ke ketemu di satu Januari di Jakarta sama hmm. teman hmm. itu. Hmm. Namun ya, udah saya di Jakarta, kami ngumpul di Jakarta dan teman yang ada itu sudah menulis kita. Oh, oh sudah meninggal. Sudah oh. namanya Almarhum Heru. Iya, iya, iya. Oh. Ya, ya. Nah, uh... Biasalah yang namanya hmm. merantau itu pasti ada kisah suka dan duka. Pasti banyak. Bisakah Afdal berbagi sedikit mengenai kisah dukanya awal masuk ke Jakarta? Kalau kisah dukanya yang tentu di sana saya tidak mengenal apa itu Jakarta. Iya, yeah. yeah. karena dari kampung ke Pekanbaru aja itu dulu saya nyasar. Nyasar. <laughs> <laughs> nyasar. Karena jujur yeah. saya jarang yang namanya jalan-jalan atau -jalan, apa atau apalagi, yeah. apalagi yeah. yeah. nggak yeah. Enggak pernah. Bisa sana juga seperti teman-teman yang lain. Jadi Bogor, Jakarta. Iya. Namun hmm. di sana itu tentu ada uh, apa? teman sekolah waktu di SMA. Oh, ada, uh, ada ya? Gunung Bungsu. Namanya Yusmir. Bantai. Oh, Yusmir. Ternyata ya iya. mereka iya iya iya menampung saya di sana. <tuh> oh, <tuh> <tuh> Jadi <tuh> pernah ngekos ke tempat mereka dulu <tuh> ya. Iya, karena itu kami Iyusmir. tinggal di asrama riau. Yusmir Azhari. Iya, Yusmir Azhari. Nah, ketika itu pernah ada isu-isu mereka mau pulang kampung. Uh, karena mau bekerja di ini, di media pekan baru. Oh, media pekan baru ya. Nah waktu itu kalau nggak salah kita ngobrol di bawah pendopo dekat setubabakan. Uh -huh. Jadi mereka bilang gimana dan kami rencana mau pulang kata mereka. Terus saya dengan spontan, saya nggak tahu tuh ya, apa itu ngomongnya dari hati atau spontan. Dia bilang kalau kalian balik ya, udah kayaknya saya yang orang terakhir yang balik kanan. Gitu. Oh gitu, Tapi, ingin, tetap, bertahan, ya? Ya, ya, ingin bertahan ya? Iya, betul ingin bertahan. Tapi mereka masih bertahan di sana. Oh, iya masih. <laughs> Akhirnya kita bertiga masih bertahan. Masih bertahan di sana ya. Oh, baik. Uh, apa ya? Uh, ini. Afdal dulu ada juga terlihat di layar kaca. Ya di di apa acara apa itu? Iya di acara uh, Indosiar dari nah, kebetulan jamulak akademik. Iya. Nah. Di situ jadi eh, ada peserta yang namanya pertama itu Kadi dulu kan Oh Kadi betul si siapa Malaysia iya, iya. itu adalah adik eh, kampus saya dia jurusan Oh kampus satu kampus si. nah. oh. Jadi dulu itu satu kampus, uh -huh. jadi saya dulu yang merantau, saya dulu yang nampil di DMG Show, dia yeah. TV, dia nonton. Yeah. Jadi waktu ada kesempatan dia ikut audisi, bang KDI di Padang, saya di Jakarta. Oh, oh, oh, oh Dia oh. dulu saya tidak. iya, iya, Ketika dia lomba ke Jakarta, nggak ada pendukung nih, Bang. Jadi ha -ha. saya yang datang, dia peserta satu, saya pendukungnya satu. Jadi, cuma kemerut saya di studio, oh. gitu, -gitu. Nah. Kabarnya Mahesa juara waktu itu? Juara satu Juara satu lho Yang awal susah banget cari pendukung Iya hmm. Yang SMS Dan pada akhirnya dia lalu binatangnya KDI 2015 da tahun 2015 ya? ya. Ya, dan pernah juga dibawa ke desa Tanjung? Iya, itu, ya? tanda terimakasih banyak saya. Ya. Iya, saya iya. orangnya. Oh, betul sekali. Memang disitulah kami kenal dengan nama Afdal. Gitu. Bisa menarik <laughs> segala satu KDI. Kalau dibajetin lumayan. Lumayan ya? ya. juta. juta. Tapi karena ini... ya itu tadi kedekatan emosional. Iya, betul sekali. Luar biasa. Dan Beliau sekarang... Atip uh, sekarang uh, dia adalah seorang pebisnis uh. Namun yes. kalau untuk uh, dipanggil off masih bisa. Masih Karena dia dia ke bisnis. Uh -huh. Dan kebetulan nih uh, Pak uh -huh. uh, teman saya banyak di sana teman-teman uh -huh. dari Indonesia yang yeah. mau uh, membuat konten. Jadi oh, ceritanya uh. itu kerjasama. Uh -huh. Kalau yes. sekiranya nanti dari saudara berminat. Oh, silakan. pasti ada itu. Bagaimana sarannya? Bisa disampaikan di channel ini? Uh, sarannya cuma ini aja. Palingan mereka cuma ditanggung biaya akomodasinya saja. Yeah. Iya. dapat, nggak perlu hotel juga. Uh -huh. Jadi mereka butuh kontennya kita. Kita butuh mereka. Dan mereka, ya, mereka mau. Artinya kita bisa live uh, rekam... Iya, bisa. Saya ingin kerjasama. Oh, seperti itu. Dan itu tidak ada budget. Berarti boleh saya kasih nomor afdal nanti ke siapa yang butuh nanti ya? Oke, okay, silakan. Baik. Uh, Apa lagi ya? Dan sekarang bagaimana? Alhamdulillah dan sekarang saya itu sudah ke, aduh gimana ya? Sekarang tuh bahagia banget bahagia. karena ya. tidak semua orang yang bisa masuk ke taman ini. Iya, taman ini. Dulu boro-boro mikirin, istri saya Dia dulu sendiri mikirnya begini Pak, uh -huh. bagaimana ya kalau saya hidup di Jakarta terus uangnya dari mana? Iya. Mau minta dari kampung kan nggak mungkin. Ya, ya. Uh -huh. Sekarang. Alhamdulillah, Iya betul. Istri pun bekerja di Jakarta. Alhamdulillah, bekerja jadi guru. guru, Wali kelas di Jakarta. Luar biasa sekali, memang sesarah membandingkannya. Iya, <laughs> <laughs> betul ya. Hmm. Uh, kapan kita kemarin? nikah tahun dulu, 2021 kalau nggak oh. salah jadi udah setahun sih namun karena kita masih sibuk jadi belum ada nah, belum ada baby ya semoga aja tahun ini iya amin amin amin betul sekali Eh uh, kira-kira nih eh uh, bagi para penonton kita apakah itu yang uh, sedang sekolah mm -hmm, ya, yeah. ataupun sedang kuliah ataupun yang belum mendapat kerja kira-kira kata-kata apa yang bisa disampaikan bagi penonton kita oke okay. Jadi kan seperti yang kita ketahui bersama juga, yang namanya garis, rezeki itu kan sudah ada. Saya jauh-jauh manapun kita merantau, kalau rezeki kita segitu ya segitu. Namun kita kan dituntut untuk ikhtiar dan berusaha. Ya udah, jangan menyerah. Karena gini, kalau kita sudah angkat tangan berarti sudah permainan sudah selesai. Selagi tangan belum diangkat ya udah tetap lanjut capek sebagai manusia itu wajar pak. Ya. Saya juga merasakan capek. Saya juga pernah merasakan yang namanya nangis. Bahkan saya pernah yang namanya pengen pulang kampung karena saking nggak kuatnya belum lagi tekanan kiri kanan. Ya. Namun apa? Ketika Allah masih mengatakan saya kerajaan ini sana ya udah saya masih bertahan di sana. Ya. Jadi buat uh, adik-adik teman-teman semuanya. Ya. Apalagi ekonomi ke, er, menengah ke bawah sama kayak saya, itu tidak ada kata yang tidak mungkin. Betul. Dan ketika ada yang ngomong, ah gak tahu diuntung pengen kuliah, justru karena nggak tahu diuntung itu makanya kita sekolah. Yeah, betul. Iya, betul. artinya pentingnya pendidikan ya bagi kita ke depan nantinya. Nah, ini nih, e, keadaan afdal sekarang ini apakah sudah terpikir sejak kecil dahulu? Enggak. enggak. justru apa yang terjadi di luar dari pemikiran saya tamat juga dengan istri juga begitu oh ya yeah. uh, uh, boleh ini dulu cerita citanya apa? karena gini uh -huh. saya kan notabene keluarga uh, uh, tidak oh. orang yang berpendidikan betul sekali uh -huh. kakak saya cuman tamat SD uh -huh. yang dua enggak tamat uh -huh. ya boros-boros saya pak Jadi uh -huh. gimana gitu yang pertama uh -huh. ekonomi jadi jangan kan Jakarta pekan, eh, jaka dapatkan berlatih. Betul, betul betul dapat inspirasi penting sekolah dari siapa? Uh, karena gini, uh, saya kan berpikir kalau saya kan saya mempunyai bakat. Jadi saya ya. punya bakat bakatnya masih dari dulu. Kalau tidak melalui sekolah ini, bakat saya tidak akan tersalurkan. Betul betul. Dengan saya nyanyi ya jadi kampung itu pasti orangnya ah siapa sih Berarti tadi atta artis Tanjung. Iya, sudah berapa lama menjajal Kota Padang dulu waktu itu sebelum ini? Oh, lama sih. Dari dari apa ya? Ketika ini, ketika masih SMA. Masih SMA. Uh, uh, jadi 2008 tamat saya langsung ke Pekanbaru kan kuliah. Pernah. Jadi artis Tanjung itu Pak Rusli itu yang ngasih gitu. Arta. dan Arta, Arta Artis Tanjung. Jadi eh uh, apapun acara ditanya itu pasti saya diminta pasti ada nyanyi, iya diminta nyanyi kalau enggak MC oh, Itu cuma nyanyi aja okay. Oh nyanyi itu belum MC lagi ya belum, belum. belum. kalau perlu so, dia tahu cara ngomongnya kayak gimana baik baik nah boleh ceritakan sedikit kebanggaan Afdal sebagai MC uh, sudah di mana saja gitu untuk motivasi oh, kalau untuk MC sih saya udah maksudnya tingkat nasional kayak iya, iya. di ini karena saya yang pertama uh -huh. saya bisa MC uh, padahal saya tidak kuliah komunikasi betul betul dan uh. itu saya dapatkan otodidak namun referensi saya nonton TV betul oh, betul jadi umpamanya kalau untuk acara fun saya harus nonton Artis A gitu. iya iya, iya acara iya, informal iya. saya harus nonton Artis B betul gitu. sekali artinya ada idola kita lah yang nah, kita, kita ikuti namun walaupun ada idola bah, tapi kita juga punya ciri khas jadi uh. tidak boleh lain betul. Jadilah diri sendiri betul. seperti itu. Jadi memang kebanyakan uh, Afdal ini otodidak, belajar sih iya, otodidak, otodidak Bukan apa ibaratnya melalui trainer hmm. atau apa training gitu ya. ya. Enggak ya. Enggak. Oh, luar biasa, memang Baik penonton, inilah sebuah contoh inspirasi bagi kita Afdal Arta ini yang uh, seorang MC ya dan hmm. sekarang sudah bekerja di Taman Mini Indonesia Indah dari Taman dari tahun 2020. Dua sebelumnya sih udah kerja tapi di Anjungan trial Anjungan telal di dalam taman ini. Oh, akan oh. kerja di sana barulah saya ke manajemen iya begini ya. Iya, ini. Iya. Berarti naik kelas iya. atau batas <laughs> ini gendang, gendang. Itu pun juga jalannya melalui MC juga nah, makanya saya gak banget dengan MC ini. Pak. Nah luar biasa sekali para penonton. Nah MC ini ternyata bisa menghasilkan cuan-cuan yang banyak juga ya. Iya, iya. Iya iya. Tapi resikonya ada juga pak. Apa itu? Kalau resiko MC, kalau sukses yang dibeli apel, ada ya Kalau acara MC nya salah, yang salah ada MC. Pasti, <laughs> itu <laughs> pasti itu. Makanya. Jadi itu harus konsentrasi. <laughs> nah dunia Jakarta kan luas itu. Mm -mm. Sudah bertemu sama artis papan atas siapa saja kira-kira. Oke, kalau di sana uh -huh. kalau artis film tuh sering. Artis film sering. Ya. Di Indos, ah, bukan. Oh. Film di Indonesia. Set apa? Bukan, film bioskop. Bioskop. Oh. Gitu. Kayak Jefri Niko. Itu. Kayak artis pokoknya artis uh, apa. Tapi memang saya lebih sukanya ketemu sama talent-talent yang di Indonesia karena oh. apa menjalin kerjasama. Oh, tamu mini bekerja sama dengan Indonesia. Kebetulan Ternyata. saya. Ternyata. Oh, oh, oh. Abdal aja, Di bidang apa tadi ya? Uh. Hmm. Acara apa di akademi di akademi dan orang juga tahu Afdan pasti temannya Mahesa, Mahesa pasti temannya Afdan, jadi udah oh, ada bet. kaitan itu. Dari situ juga kan saya bisa membawa-bawa penyanyi sampai sekarang tuh karena itu. Oh, saya jelas. juga sistemnya kan kayak gini, saya open minded pak. Jadi tidak ada yang saya lebih-lebihkan bahkan nih nilasiannya yeah. aja nih. Yeah. Kalau undang sama si A, semua orang sebenarnya bisa menjadi artis, tidak yeah. yeah. ada harta haragannya. Oh iya iya iya betul betul sekali. <laughs> Eh uh, apa namanya? UMC uh, di acara kita juga acara apa itu? Betul -betul? Oh, iya, oh iya itu ya yang saya bawa mengesan juga kan? Oh iya. Iya, acara Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga Provinsi. Setelah ya. itu kami pindah lagi kepada masih juga acara yang sama. Luar biasa. Artisnya Mengejar tapi yang duanya eh, beda lagi Kalau yang dibangkinah tuh selfie lagi Memang enak jadi MC ini ternyata ya kemana kita bisa terbang Iya, waktu ya. acara BPJS Saya bawa selfie lagi sama selfie. Waktu itu ada Hanasar juga mm -hmm. Berarti intinya Kalau kita ingin berminat membawa artis Dari uh, bisa. apa, ya, ya, bisa kita bisa. hubungi Afda talent ya Iya bisa oh, banget terasa, ya. Kemudian banyak potensi sebenarnya kak, yang dikembangkan mm -hmm. Jadi Kebanyakan kan sekarang kita punya wisata, tapi mentok di situ menonton mm -hmm. nah, Bagaimana caranya wisata itu supaya menarik mm -hmm. Terkadang ada kendala dari segi uh, fasilitas betul. Tapi bagaimana cara mengemas ini supaya menarik mm -hmm. Ya itu tadi, ada inilah event tahunan. Oh, iya iya iya Jadi umpamanya lima hari, jadi acara puncaknya itu dari hari kelima Satu, dua, tiga, empatnya udah Menampilkan acara kesenian daerah Kulidang mm -hmm. daerah dan itu orang suka banget Iya iya e, iya e, e, betul sekali Baik, ada lagi yang ingin diceritakan? Aduh, kalau banyak ya panjang, kalau dipancing masih panjang ya. Panjang, jadi para penonton yang budiman luar biasa sekali. Baru sedikit saja kita bercerita Afdal Arta ini ternyata banyak sekali ilmu ataupun pengalaman motivasi yang bisa kita tangkap dari beliau ini. Ya kita doakan semoga beliau ini selalu. Sehat terus dan lancar Dalam setiap urusannya Nah kira-kira apa pencapaian setahun Atau dua tahun ke depan nih Afdal nih Kalau pencapaian saya tentu Saya kan memang hobinya dulu itu berbisnis yeah. tapi kalau saya sendiri yang jualan itu saya nggak bisa yeah. e, rencananya sih ketika nanti punya kesempatan saya tuh memang pengen juga punya kebun kayak orang walaupun sih udah punya yeah, yeah. kebun sendiri yeah. tapi pengen dari hasil saya mengisi yeah, yeah, yeah, saya yeah. pengen ke daerah gitu Betul. kemudian saya pengen juga membuka kesempatan juga bagi adik-adik uh -huh. mumpung saya masih di sana jadi nanti kalau ada lagi lomba di Akademi atau KDI saya berharap sih semuanya ikut Iya, iya, iya. Saya intinya gini aja Pak, kan? nggak perlu hidup muluk-muluk Karena iya. kata orang tua saya, mak saya yang tidak sekolah, bapak saya yang tidak sekolah itu dia bilang gini iya. Ketika kamu sudah berapa berarti kamu tandanya hidup Nah, betul sekali ya. Jadi percuma kamu jadi orang besar, tapi kalau kamu tidak berhubah, berarti kamu mati Betul kata. sekali ya. Udah ya. gitu sih ya. Pak Baik, uh, mungkin itu saja dulu ya Sudah sekitar 20-30 menit kita berbicara Terima sekali, terima kasih sekali waktunya Afdal Nah mm -hmm. uh, Sekali lagi saya mendoakan semoga uh, Afdal ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu dari kami. Kalau nanti ada kesempatan lain, juga kita akan berbagi cerita tentang topik-topik uh, lain dan tentunya mm -hmm. Insya Allah ya. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.